Kowe apa? Kowe apa? Kowe <tuk> <Coet> apa anjir? <tuk> nama gue Bianca McConnell. <tuk> Apa? Bianca McConnell susah sih. Apanya nama. Bianca Macano? <tuk> Mac Mac <tuk> okay, Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Mac Ponko lu enggak ngajak sih? Ya kamu juga ke Medan saya. Oh iya emang tanggal berapa? Oh, iya belum belum ditarik. Apa, ya. Ya. Minggir, aku disuruh minggir gak tuh? Ya udah. lu mau aja, B? Biar kelihatan. Hai. Kan? Hai gitu Aduh. dong. Hai. Hai. Gas, hey, yes. eh hey, yes. right. tapi depan enggak berani cakap sih di depan depan-depan cakep uh, cakap. Uh, go. go. <laughs> gitu ya, awas gue gue pake cukup komennya nya Bianca, namanya kayak air anjing. dulu berapa guys? apa? biasa berapa? 24k. ya. 24k to be. hah? masih 24k. 24k apa? 24k views. views. hah demi apa? woi serem banget. guys ajarin dong guys, ajarin dia mau streaming guys. ajarin streaming guys. ajarin streaming guys. Hai Bianca, Hai Bianca Hai dong ke kamera. Woi gitu. dia bilang, hi Mc, Bianca McDonald. McGregor, <laughs> BNK, Mc Gregor tuh. Bianca Mc Gregor. MC-nya? Iya ada. Kayak MC, MC iya MC, kayak nama Marga gitu lah, kayak MC, MC terus Kono gitu. Oh, itu Bo ada spasinya. Boba siapa? I don't know. Banyak orang di sini. Oh iya. Hai, Dokter. Hai, Iya, Apa Si ini? Si, uci, uci. Uci, si oh, chat, siapa chat, chat, chat, chat, deh. Pukul. chat, sini be. Apa? chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, banget chat, chat, chat, nih chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, Gila, item banget chat, <laughs> chat, Yaudah, Bi. Lu, lu belajar deh. Terus gue ngapain lagi? Ngobrol -ngobrol aja. Guys, nanti, nanti pokoknya gue katet, katet. Matiin, matiin Matiin, matiin mati, Hai Bacain komen Oh iya iya Satu lagi lu pindah Ini cepet banget Nggak apa aja deh Makasih loh Ah! Nih diajarin gua Terus gua ngapain terus gue ngapain? oke, okay. uh, ini, ya. ini Kayla, ini, <laughs> ini, ini best friend aku, Ay, iya semua iya, takut, <laughs> takut banget, yeah. takut banget loh, takut banget loh. <laughs> <tuk <tuk <buruk> yeah. guys kalian tau gak sih sekarang di setiap Huawei itu ada tabel, tabel, tabel, tabel. Sumpah, tau gak sih yang kayak biasanya orang tulis happy birthday apa gitu di HW? Sekarang tulisannya TBL, takut banget loh. Oh, oh, Biar uh. oh iya, jangan dulu, jangan, jangan kami bye, kami dulu. Nggak boleh. Secret cari sendiri, cari sendiri guys. Eh, uh, 5000 share. Uh, share, gue gak ngerti <laughs> itu apa, <laughs> tapi pokoknya 5000 share, <laughs> 2, baru. Ya, 5000 share baru. Sumpah gue disuruh minggir anjing. Apa? Lintu. Pokoknya tuh sekarang 800. Harus 5000. share Harus 5000. Ya udah, kita mendingan berdoa dulu. Semoga 5000 ya. gue bantuin. Paksa, oh iya ada Paksa. Ayo. Cepetan Ayo. udah, Cepetan. Cepetan. <laughs> Ayo share, share, share share ini apa? add the popon ganggu aja <laughs> sumpah ini lu gimana cara bacanya tiap hari? Ya, gitu. sepintas ya, gitu. aja gitu <laughs> berarti kalau orang berarti oh, gimana buat takut doang makanya nanti kalau gue live kalau gue live kalian nonton ya <laughs> Ya kan gitu kan? Evos apa? Apa, oh, Dia apa, apa, apa, guys. Baris, Engga, jadi tu, tahu... huh? apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, <gulur> apa. <tuk> hmm? Tara. apa, apa, Tara. Cara, Cara, Cara, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Bagas pergi aja. pergi <laughs> aja. <lapar> <gulur> <gulur> <ini, guys, gulur> ini ini sharenya udah sembilan ratus pokoknya 5, 5 ribu ya lima ribu oke okay. okay. guys happy birthday figo Fajari semoga oh bagas ucapin figo teman kita happy birthday happy birthday figo yes amin Amin ya Roba Amin, guys ini sering banget terjadi, gue Islam ya, go, <laughs> fix. <laughs> <laughs> <laughs> gue Islam ya. Gak tau, gue kadang kayak, ha so so, so gak demi Allah sering banget, pon-pon-pon sering banget orang kayak, so so, alhamdulillah lu, terus gue kayak lah, emang gue Islam bro. Guys ada koet. Koet apa? koet apa? Gue apa, Fanzir? Koyet uh, COBTR. Hah. Oh. Kalau Koyet Halo Koyet. Halo, halo Kak Koyet. Nah, oh, halo Kak Koyet. Hai. Gue enggak ngerti. Pokoknya nanti kalau gue kalau gua nge-mimo, kalian nonton ya. Insyaallah kalian rezekinya lancar. Amin. <laughs> Amin. Share ini udah seribu guys, sharenya pokoknya lima ribu, oke, okay. bisa bisa, gue gue semangatin gue pada deh, Ayu, ayo pada ayo ayo ayo ayo, bisa guys bisa, Agus, bisa jauh, gaya, makasih rupanya. untuk untuk yang, yang yang udah nge-share. Gue doain kalian siap, lancar, lulus. Banyak, eh, banyak yang enggak lulus lulus sekolah, lulus. Kamera, kamera, ah, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus kuliah, lulus kerja, lulus, lulus semuanya disayang ortu, pahalanya melimpah, amin, semua share, oke, okay, semua share, dan akhirat, mari kita panjatkan puji syukur. Kepada Allah yang maha kuasa Nggak demi Allah, kalian udah sholat belum? Oh, udah. Udah. Belum <laughs> Guys, ini ini udah 1300 Kalian bisa sih Gue yakin kalian bisa Amin, stay halal brother STAY HALAL TBL Takut banget loh, <laughs> takut banget loh, gas, gas lima tuh tadi yang ngomong siapa gas lima semoga lu pahalanya mungkin melimpah, amin, eh tapi gua eh habis ini Kasih-kasih shout gua Gultik apa? instagram dong. Kan katanya 5000 shares ini baru 1300. Eh, iya, 5000 share Instagram. Eh, jangan 5000, kebanyakan. 5, oh, iya. kebanyakan. Emang 5000 kebanyakan? kebanyakan. 3000. 3000. yaudah, udah, 1500. 1500 feel Instagram ya, guys. Ya. Okay. Yeah. Spill Instagram. Gas 100k share. Amin. 100k is too much, bro. Ah, uh, ini apalagi nih? Ah uh, Hah? Itu apa, woi? <laughs> itu apa? Siapa, Takut. Sudah siapa, Buset? Ada yang bilang itu nipan itu siapa, woi, cewek. Gue bukan cewek, guys. <laughs> Kalian kok spekulasi gitu sih? Siapa? Hah? Itu apa? minggir Minggir Isvan siapa? <laughs> Dia <sama> apa woi? <laughs> Pokoknya guys follow nimo aku dong itu bakal ngebantu banget loh gue yakin kalian pahalanya hah roket apa makasih kok terima kasih oh terima kasih kok terima kasih semoga semoga semoga, semoga semoga rezekinya lancar semoga semoga rezekinya lancar makin sukses makin makin makin keluarganya sehat walafiat eh uh, Oh semoga nikahnya lancar, eh uh, pokoknya cepet dapat momongan momongan apa weh? <laughs> oh semoga semoga juga eh uh, apa apa sih eh uh, pokoknya lancar sampai hari h, amin amin amin amin enggak. bohong, Sumpah. bohong banget. itu tadi itu do itu tadi doanya kurang woi Woi, semoga semoga semoga semoga pokoknya pokoknya apalagi ya rezeki lancar, sehat walafiat, panjang umur, panjang umur senang selalu, sehat selalu, uh, makannya enak enak. <laughs> Anjay, Anjay. <laughs> roket, eh, Apa? Makin gendut Eh Woi Woi Ini siapa? Tadi share udah berapa? Guys jangan lupa! Jangan lupa share loh guys! Kalian jangan lupa nge-share Kalian share mulu Hah? Nggak mau Takut Gak Takut Gak udah rame deh enggak deh kan gak ada yang tahu kan belum di share itu lihat baca ini banyak tuh enggak, lu lihat tulisannya salah Bianka nggak kalian semua salah pokoknya kalian semua salah kecuali 2500 share itu baru bener kita kalau berdagang harus gitu terus harus gitu cuy nah makasih juga yang udah follow pokoknya makasih yang udah hadir Terima sih? Amplopnya sebelah sana, guys. <laughs> Amplopnya sebelah sana. Takut banget loh. TBL. Di sini kak. Oh iya, sorry sorry. Di sini kameranya dari tadi. Orang nggak di sini kameranya. Tapi aku liatin komen kalian, guys. Licik juga nih cewek. Ini yang namanya berdagang sih. Tadi ID ID ini. Malu berapa? Coba lihat. Tidak tahu. Ini. Gue nggak ngerti sih. Pokoknya kalian ntar ajarin aku nge-stream ya. Terus lu baca nih, Ini follow, apa? ini gitu. Nih, follow guys. Bacain, oh, follow Nimo-nya. Nanti ini sama kayak Instagram. apa-apa. Eh, oh, akan Oh, pokoknya Bianka, Bianka, M C C O N N E L-nya 1 karena harusnya 2, udah, tapi gak cukup. Udah. Terus ID-nya coba bacain. ID -nya gimana caranya? Oh, 653 579 275 Kenapa lu sembilan buka tujuh lima Oh gak, Kenapa lu bisa dari PC di Ya, gimana caranya? Nah itu. Bisa, bisa. Usah biar dia, nah, itu Udah kan? Itu, itu, itu ya? Followers gua NO! Oh my God, keren banget! Nimo. So. Nimo. Ini, Ini nimo ya? <tuh tuh> enggak iri boleh gitu Jangan minggir, jangan minggir Wah eh. kenapa bibir gua kering gak ya? Tuh kan kalian lupa nge-share lagi, gak boleh gini guys. Please di-share guys, please. Gak ada guys di situ, kenapa ya? Please ya di-share. Coba tulis <laughs> namanya. Gak lu salah kayaknya dia, dia bukan nimu yang ini nih. Jadi? Jam, ya jangan guys. Nimu yang merah. ya? Nimu yang ungu, sini sini, Wi-Fi nya gua masukin dulu deh. Buat lo, buat Jangan lupa share guys <tuh> Siapa itu, Woi? Baru masuk, Aing udah lihat yang bening-bening <tuh> <tuh> <tuh> Zeng, sebeda ruangan <tuh> Itu apa, Woi? Ada ayam-ayam Oh, yang ini Oke, okay. bentar ya guys, aku download Nimo dulu. Tahu nya tadi yang salah. Kakak siapa Lame. yang lu cinta lu nak? Pakai olah merame. Uh, ininya. Headphone sih kita pakai. Uh. Uh. bcbl katanya Bianca cantik banget loh makasih loh semoga rezekinya lancar ya bcbl guys jangan lupa nge-share pokoknya share sebanyak mungkin uh, oh iya yeah, yang belum sholat silahkan sholat hah kapan oh. jangan lupa nge-share guys when Bila. bila bila bila oh si teman lo itu udah gimana udah dia. dia udah nggak sedih Ditolak. Gagal. Ditolak. Ditolak. Ditolak. Ditolak. sampai sekarang masih sedih hey, ini teman aku guys jangan lupa juga jangan lupa juga please jangan lupain teman gue ini ada kanal twins ya iya kita ada kanal twins guys ini namanya kyla pokoknya dia teman gue dia udah punya cowok ya by the way Kalo kalian mau IG, dua-duanya, gue sama dia Kalian jangan lupa share Share nya 2.500 Kalian kira gue lupa? Kita nggak lupa Kita nggak lupa Pokoknya jangan lupa share Ini share nya udah berapa? Tuh kan kalian ga ada yang share Makasih yang udah nge-share Makasih, Alhamdulillah Makasih Kalau udah punya cowok, Woi Cahat banget Dilan, gue nggak punya pacar lebih Gua punya pacarku guys Gue diputusin Gue sih pacarnya guys Jangan curhat Curhat Oke, jangan lupa share ya.